sehingga anggaran-anggaran kita berimbas pada proses politik. Kalau terlebih itu benar di libur kemarin ada hampir 3, 4, 324 miliar kalau kasih anggaran nantinya untuk baru konsekuensinya ada rasionalisasi terhadap APBD bukan APBDDA atau macam-macamnya. Barusan yang uh, kita tonton adalah Sambutan dari asisten tiga Provinsi Sulawesi Utara pada acara pedoman penyusunan RKA yang sekarang sedang berlangsung di Provinsi Sulawesi Utara. Kita lihat bagaimana Pak asisten tiga, Pak G. Mikail uh, memang uh, berpikir keras bagaimana menyisikan Resources pendapatan yang uh, ada untuk biaya pilkada, nah, biaya pilkada yang disebut tadi, empat kurang lebih 300 ratus sampai empat uh, miliar, yang akan dialokasikan untuk uh, pilkada tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara, pilkada Gubernur. Uh, jumlah itu nanti kita bahas tetapi dari video tersebut sebenarnya itu gambaran yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia bagaimana biaya, biaya pilkada itu sangat menyerap anggaran uh, daerah saya mengenal pribadi uh, Pak waktu mungkin Pak Gengkawatu tidak kenal saya wajar lah uh, mereka tidak mengenal, tetapi walaupun tidak dekat, tapi sering uh, kita bertemu dalam rapat-rapat. Baik itu beliau yang pimpin langsung maupun beliau juga peserta, terutama di uh, Bapeda. Beliau adalah pribadi yang humble, yang sangat uh, rendah hati dan diskusi-diskusi ikut selalu memberikan kontribusi. Kalau Pak Geni waktu. Bukan memuji beliau, tetapi uh, sekedar menyampaikan bahwa bagaimana pejabat di daerah yang harus mengeluarkan kemampuannya, caranya bagaimana supaya biaya pilkada itu uh, terpenuhi. Pak Gemi jangan lupa subscribe ya, buahnya juga subscribe channel ini. Uh, judul video kita kali ini tentang... Biaya pilkada, kita ketahui, biaya pilkada itu ada dua komponen besar. Yang pertama, biaya pilkada untuk penyelenggaraan pilkada. Kemudian, yang kedua, biaya pilkada yang ditanggung oleh masing-masing kontestan -masing dalam kampanye, kemudian bagaimana mempromosikan diri di di media baik media mainstream maupun media sosial kemudian biaya-biaya lain yang ditanggung oleh kontestan pada kesempatan ini yang kita maksud dengan biaya pilkada adalah biaya penyelenggaraan yang dewasa ini digelontorkan atau dikelola oleh KPU daerah dimana Pemerintah daerah memberikan, kalau dalam pedoman penyusunan APBD, diberikan dalam bentuk dana hibah ke KPU. Kesempatan ini, mari kita diskusikan siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya pilkada. Saya kesulitan mencari judul yang pas. Uh, judul ini dimaksudkan sebenarnya institusi mana uh, maksudnya begini: mana yang lebih tepat dicantolkan biaya pilkada atau dianggarkan di mana uh, paling tepat biaya pilkada, apakah itu di APBN atau di APBD? Sekarang ini di APBD, kita menilih ke belakang ketika penetapan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 pengganti peraturan pemerintah tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota pada pasal 166 Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 disebut pendanaan kegiatan pemilihan gubernur bupati dan wali kota itu dianggarkan pada APBN dan dapat pula dianggarkan di APBD dapat dianggarkan di APBD tetapi pada undang-undang nomor 1 tahun 2014 stresinya penganggaran biaya pilkada itu ada di APBN <tuh> selanjutnya undang-undang nomor 1 tahun 2014 itu kemudian diubah dengan keluarnya undang-undang nomor 8 tahun 2015 eh, tentang hal yang sama dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, kemudian salah satu pasal yang diubah adalah pasal mengenai eh, pendanaan biaya pilkada. Di mana pada eh, pasal 166 itu dirubah menjadi pembebanan anggaran pilkada itu ada atau dibebankan dalam APBD masing-masing daerah. Uh, yang unik seharusnya waktu itu daerah memberikan respon di mana biaya pilkada itu tentu kalau ke daerah bebannya di daerah seharusnya tetap uh, kalau berpikir uh, logis pasti daerah bilang oh, lebih bagus itu ada di APBN agar tidak membobani APBD saya mencoba oh, menelusuri file-file baik di internet dan sebagainya tidak ada reaksi keras dari daerah untuk menolak itu menjadi beban daerah artinya pada saat itu daerah tidak merasa terbebani dengan itu oh, karena ini menyangkut daerah maka para senator kita di DPD dewan perwakilan daerah juga tidak ada yang keberatan kalau itu dari undang-undang nomor 1 2014 yang ada di APBN dipindahkan bebannya di APBD kemudian bapak-bapak yang ada di DPD tidak ada yang menolak itu sehingga jadilah seperti sekarang semua daerah dibuat pusing untuk mencari menggeser anggaran agar biaya pilkada ini tercukupi untuk memutuskan uh, idealnya di mana APBN atau APBD minimal ada tiga hal yang menjadi pertimbangan utama yang pertama adalah kewenangan itu menjadi kewenangan pusat atau kewenangan daerah kemudian eh, kedua prioritas yang kedua prioritasnya kemudian yang ketiga kemudian yang perlu kita pertimbangkan adalah ketersediaan sumber daya mari kita bahas satu persatu e, pertama kita lihat kewenangannya kalau kita bicara kewenangan maka politik dalam negeri itu adalah kewenangan daerah makanya di semua daerah kemudian ada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kesbangpol yang menangani politik dalam negeri. Pilkada apakah itu masuk dalam domain politik dalam negeri atau tidak? Namun namun ordonya ordo yang sama sehingga pada tahapan kewenangan. kebijakan untuk menganggarkan biaya pilkada itu pada APBD itu tepat. Sekali lagi, kalau dilihat dari sisi kewenangan, maka biaya pilkada dianggarkan di APBD itu tepat, itu clear, final. Karena kewenangannya bukan Salah satu kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu sudah didelegasikan ke pemerintah daerah. Mengenai hal tersebut, bisa kita gali lebih lanjut e, dalam undang-undang e, tentang pemerintahan daerah maupun e, dalam. E, peraturan lainnya yang berkenan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pemerintah e, provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota kemudian e, kita masuk pada aspek kedua yang perlu dipertimbangkan, aspek kedua yang perlu menjadi pertimbangan yaitu e, prioritas selama ini pemerintah pusat juga menganggarkan program strategis nasional atau proyek strategis nasional pokoknya <laughs> yang berkaitan dengan hal-hal yang oleh pemerintah pusat tingkat prioritasnya tinggi dan memerlukan campur tangan pemerintah pusat untuk mensukses untuk mensukseskan program di misalnya infrastruktur kemudian ada pendidikan, kesehatan, dan banyak juga hal-hal lain yang itu sebenarnya adalah kewenangan pemerintah. Itu kewenangan pemerintah daerah, tetapi pusat memandang hal tersebut perlu untuk adanya campur tangan pusat, perlu pusat membekap penuh program-program tersebut dalam hal ini persoalan pilkada menurut hemat kami itu adalah, pro, itu adalah program yang sangat-sangat prioritas karena pembangunan demokrasi sama levelnya dengan pembangunan infrastruktur pembangunan uh, sumber daya manusia yang lain, karena memilih kepala daerah Bukan saja bagaimana kepala daerah itu memainkan peran dalam pembangunan daerah Kalau gubernur juga merupakan wakil pemerintah pusat Tetapi itu juga berkaitan dengan aspek integritas bangsa Di mana eh, Kepala daerah memainkan peran dalam memperkoko NKRI. Sehingga peran kepala daerah itu sangat besar. Tentu kita tidak tidak e, lagi memperdebatkan hal tersebut karena memang yang, yang dihadapi, yang e, kita alami kepala daerah itu salah satu instrumen penting dalam lokomotif pemerintahan, makanya dengan argumen itu pilkada itu sebaiknya, pilkada itu sebaiknya menjadi program strategis nasional dengan demikian dengan menggunakan pertimbangan tersebut maka biaya pilkada itu lebih ideal menjadi lebih lebih ideal dianggarkan dalam APBN. Kemudian pertimbangan ketiga mengenai uh, sumber daya. Uh, sumber daya itu dapat kita lihat dari dua aspek. Yang pertama penyelenggaraan pilkada itu ada pada area atau tugas, pokok, dan fungsi KPU. KPU bukan merupakan organisasi perangkat daerah atau SKPD. Dia adalah institusi tersendiri yang mandiri dan KPU daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari KPU maupun uh, KPU kabupaten kota, KPU uh, provinsi. Sehingga, Merupakan salah satu institusi yang diatur dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kita menilik institusi-institusi lainnya seperti MPR, DPR, kemudian e, Presiden, e, Kementerian, itu semua memang biayanya dianggarkan atau dilubangkan dalam APBN dari sisi tersebut. Maka biaya pilkada sebaiknya di APBD Kemudian sumber daya berikut yang perlu diperhatikan adalah Cukup tidak atau membebani tidak biaya tersebut apabila di APBD Hal tersebut tidak perlu kita uh, berkomentar lagi panjang lebar, kita diskusikan panjang lebar cukup kita lihat tadi bagaimana wajahnya Pak kayak waktu yang uh, sangat terbebani dengan biaya uh, pilkada dari tiga aspek yang perlu dipertimbangkan tersebut maka memang biaya pilkada itu menurut hemat kami Sebaiknya dibebankan dalam APBN. Lagi-lagi, dari ketiga pertimbangan tersebut, maka biaya pilkada sebaiknya dianggarkan dalam APBN. Kemudian, kita lanjut. Selain siapa yang bertanggung jawab, maksud institusi mana? Maksudnya? APBN atau APBD yang paling tepat bukan paling tepat, paling ideal untuk penganggaran biaya pilkada kemudian kita masuk kedua ke hal yang eh, esensi lagi karena ini dianggarkan di APBD-APBD kemudian terjadi varian-varian Penganggaran biaya pilkada uh, Kita coba lihat Rujukan-rujukan uh, yang bisa uh, kita pakai Rujukan data Misalnya dari salah satu berita ini Dari beberapa provinsi yang sudah mengadakan uh, pilkada Biayanya kita lihat sangat bervariasi Misalkan uh, untuk provinsi yang untuk provinsi yang jumlah wajib pilihnya terbesar, Jawa Barat. Kita ketahui Jawa Barat memiliki wajib pilih terbesar di Indonesia, 31,7 juta dalam BPT dengan jumlah TPS sebesar kurang lebih 74.954 TPS. Anggaran biaya Pilkada Gubernur Provinsi Jawa Barat itu menghabiskan kalau dari uh, data yang kita lihat tadi 9 uh, maaf 1,2 triliun. Jika kita gunakan Koefisien uh, Biaya Jumlah Pemilih, jumlah DPT Dibagi dengan jumlah Maaf, jumlah Jumlah biaya pilkada Dibagi jumlah DPT Atau uh, kita sebut Koefisien uh, DPT Maka biaya pilkada Jawa Barat Per pemilih Kurang lebih 37.000 37.855 rupiah per satu orang pemilih biaya yang dikeluarkan. Tetapi kalau kita mengambil koefisien TPS, di mana didapat dari jumlah uh, biaya yang dikeluarkan dibagi jumlah TPS, di Jawa Barat, TPS ada sejumlah 74.954 TPS, 74.954 TPS, sehingga koefisien TPS 1 TPS itu biaya yang dikeluarkan kurang lebih sebesar 16 juta rupiah. Dengan jumlah wajib pilih 31.700.000 penduduk atau wajib pilih. Kemudian provinsi kedua yang terbesar jumlah DPT-nya adalah Jawa Tengah, kurang lebih 30.100.000 wajib pilih dengan... Uh, jumlah anggaran biaya pilkada yang lalu itu 800, kurang lebih 850 miliar kalau merujuk data yang tadi kurang lebih 870 miliar sehingga koefisien DPT didapat kurang lebih 28.904 demikian hal-hal yang boleh kita bagi pada kesempatan kali ini dengan dua kesimpulan yang pertama menurut hemat kami biaya pilkada dibebankan dalam APBN lebih ideal dibebankan dalam APBN dan yang kedua biaya pilkada gubernur Sulawesi utara kalau kita kali dengan koefisien uh, DPT 2,1 juta uh, wajib pilih kurang lebih di Sulawesi Utara kita pakai saja pakai standar yang paling tinggi 100.000 ribu atau, maka itu uh, kurang lebih 200 miliar lebih kalau sampai 400 lagi nih kawat itu kemahalan ketua KPU kematian itu uh, sampai nanti di belakang hari Uh, bermasalah oke okay, demikian uh, video kita kali ini sampai kita ketemu dalam video-video kami selanjutnya yang terkenan silahkan di like kalau ada masukan boleh pada uh, saran diberi komentar kalau ada masukan boleh beri kami Uh, saran masukan dan semua yang menonton video ini agar supaya kita boleh mendapat hal-hal yang baru silahkan uh, komen dan yang suka dengan channel ini jangan lupa subscribe kita ketemu dalam video-video kami selanjutnya dan tetap semangat